Oke, teman-teman. Kali ini saya berkunjung ke rumah Mas Tarjo, mau tanya-tanya masalah sekilas penanaman eh, pohon paprika. Sudah berumur lima bulan, tapi tak kunjung berbuah. Ini solusinya seperti apa? Ini <Sak decisions> kawan-kawan, apa kabar? Pokoknya ya, ini menanyakan paprika bikin jadi tiga bulan kami semuanya ternyata yang yang benua <laughs> maaf. maaf ini teman-teman ini Pak Tarjonya ini suka bercanda tanam paprika tanam paprika tanam paprika. paprika tumbuhnya tumbuh tumbuhnya <laughs> Nah, mereka beli yang kan ini, jangan pabrika diisi di semayu rumah yang ternyata mau siaran rumba deh ya. lah itu pabrika itu belinya di mana itu pak? itu lah yang di pabrika itu saya tidak tahu. pabrika bijinya nah, begini ini sembaitis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan nyata alam Kali ini Alhamdulillah cuaca cerah Kita akan menyusuri sungai Di belakang kita ini Ayo selalu ikuti Mudah-mudahan Hasilnya bagus sore ini